saudara-saudara masih dalam proses perpasangan pak Jani Kingi, kena jawab nih. <T correr> Oke guys. Udah um, um, ini nasi, are guys. Ada air ya. Ini panas besti. Hari ini. Aduh ya Allah, panas. Sudah dalam proses ya, Gyan. Demi sesuap nasi. Asik. Hmm. Yeah. <laughs> We've done Jangan ada murap saudara-saudara masih tetap proses memasangan baja di gigi. kena jawab <tuh> Thank you. ada